We grew up a little too fast I miss the days that we chill relax Where did the time go? It all passed Now I need to go back I had no worries but always had plans Only thing I did was think at the trash Now it's much harder to laugh Hard to get up and not work on my craft yeah. I need inspiration Don't need no validation No more medication Just trust me meditating I don't need you to save me Feel like all of you hate me Everything's been so hard with all the situations lately I just need to numb the Pabrikan Honda tak mau kalah dengan Yamaha, Honda kembali membuat gebrakan dengan meluncurkan new Honda PCX 2023, pembuat sayap tunggal dari Honda. Pabrikan Honda meluncurkan Honda PCX 2023 baru dengan mesin lebih besar dan semua fitur canggih, menegaskan bahwa pabrikan Honda telah merilis Honda PCX terbaru 2023. Mengutip ayosemarang.com dijelaskan bahwa seperti yang kita ketahui, Honda PCX-160 merupakan kompetitor atau rival dari salah satu keluarga MAX yakni Yamaha NMAX-155. Tentu produksi Honda PCX-2023 baru ini lebih keren dan sangar. New Honda PCX-2023 siap gebrak dan bersaing keluarga Yamaha MAX. Kutik baru Honda PCX 2023 dibekali mesin 175 cm3, mesin tersebut memiliki teknologi ESP, SOH dan PGMFI, dapur pacu dibangun dari silinder tunggal dan menggunakan pendingin cair. Dengan fitur tersebut, Honda PCX 2023 mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 16,49 HP pada 7.500 revolusi per menit dan torsi sebesar 15,68 Nm pada 6.000 revolusi per menit. sebagai perbandingan Sang Kakak Honda PCX 160 dibekali mesin berkapasitas 156,9 cm3. Mesin ini dilengkapi dengan 4 katup berpendingin cairan dan mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 15,78 HP pada putaran 8500 revolusi per menit. Torsi maksimumnya mencapai 14,7 Nm pada 6500 revolusi per menit. Headlamp All New PCX 2023 memiliki keistimewaan yaitu ketinggiannya yang bisa disesuaikan. Meskipun jenis lampu yang digunakan masih sama dengan kakaknya yaitu lampu LED dan lampu DRL, sedangkan fitur Honda PCX 2023 lainnya tetap sama dengan Honda PCX 160. Well, maybe I'm done, maybe I've lost Still putting up a fight because I love my mom, I love my family When I was young, they would all look after me I don't know why, but I feel like a burden I saw my life overthinking my purpose I can't really cry, Fitur tersebut antara lain smart key, USB port, digital dashboard, disc brake di kedua roda dan comfort belt, serta bagasi besar yang menampung sekitar 30 liter. Dengan spesifikasi tersebut, perbedaan harga antara Honda PCX 160 dan Honda PCX 2023 jelas sangat signifikan. Demikian sekilas info tentang tampilan peluncuran New Honda PCX 2023 yang siap menggebrak dan bersaing dengan keluarga Max Yamaha. Semoga ini bisa bermanfaat.